Assalamualaikum sahabat Nusa. Hah? Eh, uh, ini kelihatan nggak ya? Uh, halo, sahabat Nusa. <laughs> Bisa nggak? Kanusa, bantuin ini <laughs> dong. Sini sini sini, Kanusa bantuin. Iya. Kan Ah, ya. Ya, pas. Makasih Kanusa. <laughs> iya. Assalamualaikum sahabat Nusa. Jangan lupa ya datang ke Nusa Okuasyo Hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 di BSD hmm. Terus apa lagi ya rara lupa hmm. <laughs> Ya udah guys pokoknya follow dan ikutin terus Instagramnya Nusa Okuasyo ya, ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Jangan lupa follow ya